Ya everyone, welcome back on Mah Watch YouTube channel. Still with me Theo? Dan kali ini gue ada sebuah review ya. Yeah. Nah ini yang di depan gue ini sekarang adalah Casio, tapi yang sering gue bahas kan biasanya G-Shock kan. Nah kali ini yang gue bahas ini adalah Casio Pro Trek. Nah buat kalian-kalian yang Ngakunya suka adventure, petualang, naik gunung. Nah, ini sebetulnya jam lebih kompatibel buat kamu ya? Nah, ini adalah Casio Pro Trek. Hmm, namanya, aja ada, namanya aja udah Pro Trek ya? Nah, kali ini gue pengen mau apa ya? Ngasih tahu ada apa aja sih fiturnya yang ada di Casio Pro Trek ini ya? Nah, untuk yang gue pegang ini adalah PRG 240 series ya yang pertama gue suka pasti tampilannya ya tampilannya itu robust ala jam tangan ya adventure gitulah ya tapi yang bikin gue suka ini karena dia resin jadi dia tetap ringan ya terus dibacanya juga gampang jadi tapi looknya juga gagah nah jadi apa aja sih yang spesial nih yang pertama gue bahas adalah dari segi movementnya dia itu udah menggunakan teknologi tough solar apa sih tough solar? nah tough solar itu sebetulnya Quartz, tapi yang dayanya berasal dari cahaya, bukan panas ya. Cahaya jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot buat mikir, "aduh, ini baterainya ntar kalau abis gimana, nggak perlu ya?" Karena selama ada cahaya yang nyinarin jam tangan kamu, otomatis dia akan keisi. Nah, kalau overcharging gimana, nggak perlu overthinking ya, karena ini udah ada. Uh, namanya overcharge prevention ya Jadi kalau dia udah penuh ya dia nggak akan ngecas terus ya jadi nggak usah takut bakal baterainya atau jamnya kembung kek atau apa nggak perlu ya jadi nggak perlu overthinking ya terus di sini juga ada rotating Kompas bezel kalau emang kamu perlu gunain manual kompas ya? Terus selain itu dia juga udah dibekali sama triple sensor. Nah triple sensor tuh dia ada barometer sama altimeter. Terus ada termometer atau temperatur suhu sekitar ya suhu ruang. Dan yang pasti ada kompas ya. Terus displaynya ini gede ya. Jadi kalian tuh ngeliatnya angkanya gede ya jadinya puas gitu loh ngeliatnya jelas. Angkanya kecil-kecil ya displaynya itu besar jadi gampang dibaca. Terus informasinya juga lengkap di sini yang kalian lihat di sini ada tahun, ada bulan sama ada tanggal, ya. Nah, terus selain itu juga ada indikator baterainya ya. Di sini ada LMH. Jadi kalian bisa dilihat di sini kalau L itu artinya low, medium itu di stable. Nah, kalau high itu artinya high. Energi baterai kamu itu lagi penuh-penuhnya banget. Ya. Jadi menurut klaim Casio yang seperti gue bilang tadi, ini kalian nggak perlu overthinking karena semuanya udah ada kemudahan. Bekara baterainya juga ya. Nah, terus tombol light sama adjust itu kan biasanya ada di kiri atas nih, yang umumnya ya. Nah, tapi karena di sini itu terletak buat sensornya, jadi dipindahin di depan nih. Jadi adjust tombol adjust sama lightnya itu posisinya sebelah-sebelahan ya di depan dan itu lebih gampang juga sih buat uh, kalian aksesnya ya di sini terus ini juga cocok untuk memenuhi kebutuhan para para tracker ya para tracker atau pendaki atau petualang ya buat yang aku petualang tuh bolang-bolang tuh kalian cocok pakai ini ya terus untuk spesifikasi teknisnya ya ya measurementnya ini diameternya kurang lebih 50,9 mm. Wow, gede dong. Iya gede, tapi nggak kelihatan oversize ya. Nah untuk ketebalannya di sini 15,3 mm. Wow tebel banget. Nggak, nggak berasa tebel kok. Ini tetap ringan dan tetap nyaman digunain. Nah untuk lak tulaknya itu. 57,3 mm Nah untuk case materialnya ini resin Strap materialnya juga resin Water resistancenya itu 100 meter Nah untuk glass materialnya itu mineral glass Untuk movementnya yang tadi gue bilang Ini udah menggunakan Toff Solar Ya. Nah ini kebetulan yang gue pegang ini adalah yang warna beige or cream ya. Tapi yang selain gue pegang ada opsi warna lain. Itu ada PRG243DR. Itu yang green. Sama PRG241DR yang black. Nah ini kebetulan yang gue pegang adalah yang 5 ya. Warnanya dia agak-agak beige ya. Nah ini warna paling favorit gue. Karena sebetulnya selain kesan kesan outdoornya dapat, Tapi kesan casualnya juga dapet. Ya, keren, asli jam ini menurut gua keren banget, dan dia bersahabat untuk semua ukuran pergelangan tangan karena di pergelangan tangan gua yang kecil ini juga masih masuk ya. Buat pergelangan tangan gede juga pastinya lebih masuk lagi ya. So far, gua suka sih ini ya. Jadi, buat kalian. Ya, yang merasa jam ini keren Atau mungkin kalian dulu udah ada yang ngincar Tapi kelupaan Karena udah ketutup sama yang baru-baru Nah ini sekarang gue udah reminder lagi ya Mumpung masih ada Kalian bisa langsung order di website kita Di jamtangan.com ya. Atau lewat aplikasi kita Kalian bisa cek ya. Terus Nih yang tadi sorry gue lupa sebut ini harganya masih terjangkau buat fitur kayak gini ya, around 3 jutaan aja kok, ya, di kita ya. Kalau yang di yang lain gue nggak tahu. tapi ini cuman dibanderol sekitar di range 3 jutaan aja. Kalau gue sih ini jazz yes banget, wajib punya sih ya, buat daily beater pun juga oke. Okay. Ini keren, gue suka sih. Gue suka sama nyamannya aja sih, gede, tapi nggak terlalu over dan dia itu nyaman banget dipakai. Oke okay, segitu aja dulu dari gua sekarang ya Buruan berburu di jamtangan.com sebelum kehabisan Karena ini sebetulnya seperti gua bilang Walaupun ini jamnya baru Tapi sebetulnya ini tipe yang bukan baru-baru banget Ngerinya nih Kasih itu biasanya kalau ada yang baru Yang lama-lama itu langsung di discontinue gitu guys Ya emang sih nggak ada berita ofisial mengenai di discontinue atau enggak ya Tapi mending uh, Kalau buat yang suka kalian buruan buruan aja ya sebelum ya misalkan ini tiba-tiba tipe jadi hilang terus jadi rare ya nah, kalian tahu sendiri kan kalau udah rare itu biasanya apa nextnya ya jadi buruan oke jadi segitu dulu dari gua segitu dulu review dari jam Trek ini ya ini buat gua must have sekali lagi gue bilang ini must have Terus, jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini atau yang nggak suka, tetap wajib subscribe yang belum subscribe. Yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya, terus like. Walaupun kalian nggak suka, tetap kalian wajib klik tombol like, ya. Siapa tahu nih, buat next, next, gue kasih surprise kalian yang dapet, ya. Jadi, jangan lupa subscribe, ya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info atau video terbaru dari kita, ya. Oke. I think that's all everyone, happy hunting and happy shopping di jamtangan.com And see you in the next video, bye!